Aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kami. Ada pelanggan di sini, fotografer Kiki. Ayo kita mulai! Halo, halo! Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membuat beberapa foto tanda pengenal. Oh, tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera di kamera digital. Baterai kamera. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Kotak lembut. Lampu pengisi Lampu latar belakang Pengaturan lampu sudah selesai, terlihat menakjubkan Aku ingin membuat foto tanda pengenal dengan latar belakang putih Tidak masalah, tekan tombol dan latar belakang akan muncul Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Kal sutra harus terikat dengan rapi Kita sudah selesai merapikan Ayo kita ambil foto Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Yeah. Ayo, kita ambil foto. Tiga, semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Berikutnya, tarik foto. Yang bagus, kita dapat mencetak foto dengan printer. Terima kasih fotografer Kiki, aku suka foto yang kamu buat Halo Halo fotografer Kiki Hai. Ada yang bisa saya bantu? Dapatkah kamu membuat satu set foto potret anak perempuanku? Oh. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret Kamera polaroid langsung jadi Kotak kertas foto Peralatan telah dipilih, ayo kita mulai merakit kamera Buka tutup belakang kamera Kita letakkan kotak kertas foto di sini Tekan tombol dan lensa akan muncul keluar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 Pilih latar belakang yang kamu suka. Bagus wow. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto 3, 2, 1 Bilang hmm. Ayo kita letakkan beberapa mainan baru. <SILENGALAN> Kamu dapat berganti pakaian yang lain. Ayo ambil satu foto lagi Foto yang diambil dengan kamera polaroid langsung jadi awalnya akan terlihat hitam Paparkan foto tersebut ke cahaya yang hangat dan gambarnya akan muncul Lihat gambarnya muncul, wow menakjubkan Letakkan foto-foto itu di album Ah. Wow. <laughs> Yeay. Halo, halo fotografer Kiki Ada yang bisa saya bantu? Keluargaku ingin membuat foto keluarga Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret Kamera film Film Peralatan telah dipilih, ayo kita mulai merakit kamera Buka tutup belakang kamera Buka roll dan pasang film Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Lampu pengisi, lampu latar belakang, kotak lembut. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. posisi yang sesuai untuk para pelanggan Kita mulai ambil foto. Tiga, dua, satu. Bilang Cheese. Foto keluarga sudah siap. Kalian semua terlihat luar biasa. Foto yang diambil harus diproses. Ayo kita berangkat. Ramuan ajaib ini memungkinkan gambar tersembunyi untuk muncul. Film masih sedikit basah, film harus dikeringkan terlebih dulu. Masukkan film ke dalam wadah penahan film. Muat wadah penahan film ke dalam alat pembesar untuk memperbesar foto. Foto telah diperbesar dan terlihat luar biasa. Terakhir, ayo kita pilih bingkai foto yang keren.